Kita lewatin jalan Unesa ini, kampus-jalan kampus Unesa. Ya, biasanya cukup ada kenangan atau apa banjir. Tapi ya, saya lihat uh, kali ini kita, uh, jalannya sudah banyak diperbaiki. Ya, aspalnya sudah lebih mulus daripada biasanya. Barusan terjadi pengaspalan di sini, jadi saya lihat uh, sek, apa nah, ini ada genangan-genangan kecil. Saya Lihat, uh, apa Pemkot uh, Surabaya sudah melakukan yang terbaik ya untuk warganya di Surabaya karena saya melihat warga yang uh, disampaikan lewat baik lewat mungkin di surabaya itu ada namanya uh, radio ya lewat apa radio suara surabaya biasanya mereka kita kalau ada komplainan kita lewat sana atau sekarang mungkin ada uh, cara komplain lain saya nggak tahu tapi biasanya kita lewat suara surabaya jadi tapi cukup gercep ya Anoba wali kota Surabaya yang sekarang jadi e, pengganti Risma ini cukup bisa diandalin lah ya kita saya lihat e, apa apa program-program yang sudah dibuat oleh Bu Risma yang bagus-bagus e, ya tinggal dilanjutin sama dia enggak pakai ngerubah-ngerbah gitu jadi apa yang dia apa yang sudah bagus malah dibagusin lagi apa yang kurang dibikinin program supaya lebih bagus lagi ya untuk uh, sekian untuk apa traffic report dari Jiwok uh, Citraland sampai ke akan sampai di National Hospital, National Hospital yang sebelah kanan jalan itu ya. National Hospital, sudah terlihat. Nah, Oke, okay. ini saya akan belok kiri. Oke, okay, sekian dulu dari saya. Semoga bisa membantu.